Salam, halo semua, selamat datang di channel misteri. Kali ini saya Google mau membagikan petunjuk tentang bagaimana cara daftar berobat online di RSUD Ciawi. Say what? Tentunya kita tidak mau menghabiskan sebagian besar waktu kita untuk antri dari subuh sampai siang hanya untuk mendapatkan nomor antrian berobat. Selain membuang waktu bisa menjadi melelahkan. Tapi tenang, sekarang RSUD Ciawi sudah mengembagakan aplikasi bersis Android untuk daftar berobat online. Caranya gampang. Pertama-tama yang dilakukan adalah Download aplikasi di Play Store. Ketikan kata kunci. Reservasi RSUD Ciawi. Download. Kalau sudah di-download kita buka aplikasinya. Untuk tampilan awal, ada 4 menu. Pertama RSUD Ciawi. Isinya alamat rumah sakit dan alamat web. Kedua jadwal praktek dokter. Kita bisa melihat dokter apa saja yang praktek di hari tertentu dan jam berapa mulai prakteknya. Kita bisa melihat jadwal praktek di hari berbeda. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu, Ops, Minggu Libur. Yang ketiga ada kritik dan saran. Bagi yang mau memberikan kritik dan saran yang membangun. Dan terakhir ada informasi ruangan. Isinya kita bias melihat ruangan apa saja yang ada. Berisi informasi kapasian ruangan. Jumlah tempat tidur yang terisi. Dan jumlah tempat tidur yang kosong. Untuk mendaftar berobat online kita bisa klik di menu reservasi. Kemudian masukkan nomor reka medik. Untuk nomor reka medik, bisa didapatkan di kartu berobat seperti yang ada pada gambar. Kemudian masukkan tanggal lahir. Untuk tanggal lahir tidak bisa diketik jadi harus dicari manual. Digeser. Digeser. Digeser. Hut. Capek. Digeser. Setelah itu pilih cara bayar. Untuk cara bayar ada dua yaitu pasien umum dan pasien JKN atau BPJS. Kemudian isi tanggal dan jam berobat. Lalu poli yang dituju. Dan dokter yang dituju. Terakhir klik, SUBMIT. Maka kita akan mendapatkan barcode yang berisi data-data pendaftaran. Selanjutnya tinggal kita ke RSUD Ciawi. Pada pagi hari tanggal sesuai pendaftaran. Kemudian ke bagian pendaftaran. Scan QR kode yang sudah didapatkan di mesin. APM atau anjungan pendaftaran mandiri. Lalu pilih print September dan nomor antrian poli. Setelah itu beres. Tinggal kita menuju ke poli tujuan dan berobat seperti biasa. <tik>